Bagaimana kabar kalian hari ini? Kaka harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Nah, kakak pada pagi hari ini mau cek adik-adik untuk satu bareng nih. Tapi kita siapin dulu yuk bahan bacaan Alkitab hari ini yang terambil dari kisah para rasul 2 ayat yang ke-41 sampai yang ke-42. Dibuka dulu ya Alkitabnya. Nah, Baik adik -adik. kalau kita sudah terbuka, yuk kita berdoa untuk memohon pimpinan roh kudus. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh menjaga menyertai sepanjang malam kami beristirahat. Dan pada pagi hari ini, Tuhan telah bangunkan kami dengan kekuatan, kesehatan, dan kesegaran yang baru. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami mulai aktivitas kami, kami mau merenungkan sebagian dari firman. Tuhan pimpin kami dengan kuasa roh kudusmu sehingga kami boleh mengerti firman firmanmu dan boleh memperlakukan firmanmu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik ya Dedik, kita akan membacakan firman Tuhan hari ini yang terambil dari kisah para rasul 2, ayat yang ke-41 sampai yang ke-42 yang berbunyi demikian.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 berita tentang Yesus orang Nazaret yang telah mati di kayu salib bangkit pada hari ketiga untuk mengalahkan kuasa maut atau jahat telah Tuhan telah membuat para pendengarnya merasa terharu hati mereka telah disentuh oleh Roh Kudus kemudian mereka pun bertanya kepada Rasul Petrus apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara dengan tegas Rasul Petrus Beritahu nih cara hidup yang Tuhan Yesus kehendaki untuk dilakukan Yaitu mereka harus bertobat Mereka juga harus menerima baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Untuk pengampunan dosa Dengan begitu mereka akan menerima karunia roh kudus Nah sobat runa Setiap orang yang sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus Harus bersedia menjalani kehidupan ini dengan cara yang dikehendakinya Hal ini merupakan salah satu bentuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita bukanlah pribadi yang bisa bertingkah laku semuanya sendiri, karena semuanya itu ada aturannya. Karena itu, hendaknya kita memberikan hati untuk dituntun roh kudus agar mencintai firman Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengannya melalui doa maupun persekutuan ibadah. Dengan demikian nih, kita dapat mengetahui cara hidup yang dikehendakinya. Nah Adik-adik, tepat pada hari ini, tanggal 25 Mei 2021, kita merayakan hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang ke-71 tahun. Nah, PGI ini beranggotakan 91 gereja yang bukan hanya dilihat sebatas gedung ibadah aja. Terutama setiap pribadi yang mau bersekutu di dalamnya. Nah Sobat Runa, marilah kita berdoa bagi PGI. Agar terus bertumbuh dan berjalan sesuai dengan cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Supaya pekabaran Injil tersebar ke seluruh dunia. Dengan demikian, berita keselamatan dapat didengar oleh semua orang. Dan diberikan Yesus dan keselamatan yang diberikan Yesus berlaku bagi semua orang. Adik-adik, mari kita menutup renungan ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar. Tuhan mampukan kami untuk kami boleh dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami juga mendoakan untuk PGI yang tepat pada hari ini berulang tahun yang ke-71 tahun, biarlah PGI ini juga dapat menjadi alat atau sarana untuk tetap mengabarkan Injil Keselamatan yang daripada Musa Jaya Bapak. Ya Tuhan, sebentar nanti kami juga akan melakukan aktivitas kami. Tuhan kiranya Engkau tuntun kami, agar kami dapat menjalani kehidupan kami seterusnya dengan kendakmu, Ya Bapa, Menyerahkan waktu dan kehidupan kami ke depan hanya dalam tangan pengasahan saja ya Bapak. Terpujilah Engkau kekal selama lamanya. Amin. Baik adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, hindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Selamat beraktivitas adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.